Sahabat bediler berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Anivoka Kediri, Jawa Timur. Oke, sahabat bediler kali ini saya sedang melakukan packingan orderan senapan angin dari sahabat bediler pada tanggal 22 Desember 2022. Nah, di samping saya ini sudah ada teman saya yang membantu saya dalam packingan orderan senapan angin dan di samping saya ini juga sudah ada beberapa orderan senapan angin dari sahabat bediler yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga. Oke, yuk langsung saja kita akan mengulas satu persatu orderan senapan angin dari Sahabat bediler Nah, untuk orderan yang pertama yaitu dari Bapak Husen Kota Jombang Jawa Timur ya Sahabat bediler dan untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin Geprup DWP Fusion 2560 magnum hitam plus manometer. Nah, jadi seperti ini ya sahabat pediler. Untuk tampilannya, nah untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bawah bagian popor senapan angin. Dan untuk orderan senapan angin ini ada tambahan aksesoris yaitu ada teleskop basnell 39 kali 40 EG. Nah, jadi seperti ini ya sahabat berjalan untuk teleskopnya. Dan untuk ada senapan angin ini juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti tali sandang, spare part, mini tester, peredam standar, dan yang terakhir ada. STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Nah, jadi ini sudah dijamin aman ya, sahabat Bediler, karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Oke, lanjut untuk orderan yang kedua, yaitu dari Bapak Yohanes Kediri, Jawa Timur. Nah, untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin sub fusion 2560 klasik coklat Chrome Nah, jadi seperti ini ya, sahabat Bediler, untuk tampilan senapan anginnya. <tuh> Nah untuk senapan angin ini yaitu menggunakan sistem pompa tangan manual apapun biasa disebut dengan uklik Dan untuk bonus perlengkapan dari senapan angin ini yaitu sudah mendapatkan tali sandang. Nah di tali sandangnya terdapat tulisan Fusion ya sahabat good dealer. Kemudian ada mimis tester, program standar. Dan yang terakhir ada STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Oke lanjut untuk orderan yang ketiga yaitu dari Bapak Jono Kota Pasuruan. Nah untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin gejruk DPP Fusion 2560 Magnum Hitam magazine Plus Manometer. Nah jadi seperti ini ya sahabat berdiri untuk tampilan senapan anginnya. Nah untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan magazine dan tentunya sangat memudahkan sahabat bediler jadi sahabat bediler tidak perlu repot-repot untuk memasukkan mimis satu persatu dan untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah kopor senapan angin. Nah untuk orderan senapan angin ini ada tambahan aksesoris ya sahabat bediler yaitu ada teleskop spike mil dot 312 kali 40 aol. Nah, jadi seperti ini ya sahabat berdiri untuk aksesoris tambahannya. Nah, kemudian untuk orderan senapan angin ini juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti peredam standar, spare part, mimis tester, kemudian ada tali sandang, dan yang pasti... Sudah ada magazinnya ya sahabat bedirer. Nah untuk magazinnya ini e, berisi 14. Jadi sahabat bedirer tidak perlu repot-repot lagi untuk mengisi mimis satu persatu. Oke lanjut untuk orderan yang keempat yaitu dari Bapak Nafis Kota Magetan. nah Untuk orderannya sendiri yaitu ada PCP Fusion 2760 Klasik Coklat Hexagon magazine Plus manometer Nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya Nah ini ada corak hitam kromnya ya sahabat bediler Nah untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan magazin Jadi sahabat bediler tidak perlu repot-repot untuk memasukkan mini satu persatu ke dalam senapan angin Oke dan untuk uh, senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin Nah untuk orderan senapan angin ini juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti mimis tester, peredam standar, tali sandang, dan tentunya ada magazin ya sahabat bedirer untuk magazinnya berisi 14. Nah kayak gini. Dan, dan kemudian ada STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Nah jadi ini sudah pasti dijamin aman ya sahabat bedirer karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Oke lanjut untuk orderan yang kelima yaitu dari Bapak Samsul Kecamatan Kertosono Nah untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin Gejruk DWP Fusion 2540 AK47 lipat hijau hitam plus manometer Nah lagi-lagi eh, senapan angin ini yang menjadi paling best seller ya sahabat bediler Nah untuk orderan senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor. Nah, tentunya e, untuk popornya sendiri sangat bervariatif dan agak sedikit berbeda, ya sahabat brod dari yang dari senapan angin yang lainnya. Nah, untuk order senapan angin ini juga ada aksesoris tambahannya, yaitu ada MIMIS Jawara KR8. Nah, jadi e, MIMIS ini sangat cocok digunakan untuk berburu jenis hewan kecil sedang maupun besar, ya sahabat brodiler. Kemudian ada aksesoris tambahan yang kedua. Yaitu ada Teleskop Basnel 39 kali 40 kg. Nah jadi seperti ini ya sahabat video untuk tampilannya Oke dan untuk orderan senapan angin ini juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan Seperti peredam standar, mimis tester, spare part, tali sandang Dan yang terakhir ada STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin Oke yuk lanjut untuk orderan yang terakhir yaitu dari Bapak Sultan Kota Magelang. Nah, jadi uh, untuk orderan dari Bapak Sultan ini hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu senapan angin gejuk DWP Fusion 2540 AK47 Lipat Hitam Plus manometer. Nah, jadi seperti ini ya sahabat petiler, ini menjadi senapan angin yang paling best seller di Jaya Air Rifle. Oke. Okay. Dan untuk bonus perlengkapannya pun juga... Sama ya, sahabat. Bedilan, seperti yang sebelumnya, yaitu ada peredam standar, mimis tester, spare part, tali sandang, dan tentunya juga ada STKS, yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Nah, ini sudah pasti dijamin aman ya, sahabat. Bedilan, karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Oke, sahabat. Bedilan, mungkin itu saja untuk ulasan orderan senapan angin dari sahabat. Bedilan, pada tanggal... 22 Desember 2022 yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga Nah mungkin dari salah satu order yang senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang ingin membeli senapan angin Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat bediler yang telah order pada hari ini Semoga barangnya selamat sampai tujuan dan tentunya awet ya sahabat bediler Oke terima kasih ya sahabat bediler saya undur diri dulu dan salam bediler